Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taiti Yesus Dimanapun kalian berada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 bersama dengan keluarga tercinta malam nispo syaban alhamdulillah diberikan kesehatan kita semuanya dalam doa kita di malam ini semoga diberikan kesehatan taat dalam ibadah sehat maja umur dan diberikan rezeki yang barokah Amin ya rabbal alamin. semoga doa kita malam nispo syaban ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah doa dari seorang ibu ibu dari ayu Ting Ting malam hari ini memberikan kebahagiaan kepada sanak saudaranya merayakan malam nisfu syaban karena malam nisfu syaban adalah malam penutup untuk semua amal kebaikan kita dan akan dilanjutkan lagi setelah nanti kita selesai berpuasa dan malam nisfu syaban bertemakan malam ruah banyak sekali manfaat dan juga makbur doa dan inilah tradisi orang Indonesia ya dan memang sangat erat dengan keluarga Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan lancar dalam segala aktivitas. Bahkan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita semua. Nah, jamuan yang diberikan oleh Mom I Think. Untuk keluarga ada nasi kebuli dan juga gorengan setelah keringnya Wah! Nasi kebulinya katanya enak banget nih pemirsa Pengen coba nih ya juga semoga deh Suatu saat nanti biasa nih makanan khas nih Dari Arab Saudi sana Yaitu Nasi kebuli Informasi selanjutnya juga Yang tak kalah menarik ada Podcast terbaru dari Ayu Dan juga Boy William Ptitin 0872 ditunggu happy endingnya Terlihat nih Ayu gemes banget lihat ya sama Boy William. Dan terlihat di sana, Boy mencubit pipi mancah dari Ayu Ting Dari kapur terbaik aja buat kedepannya, ya, Ay, Ayu Ting Ting dan juga Boy William sehat selalu untuk Boy dan juga Ayu. Di sini, podcastnya bercerita tentang kehidupan mereka berdua yang memang sudah terjadi sangat lama. Boy dan juga Ayu dicocok lagi ada kemiripan atau banyak ketidakcocokan oh, nih antara Ayu dan juga Boy William semoga nih persahabatan mereka berdua selalu akur selamanya dan ternyata banyak sekali nih lagi yang sangat cocok untuk Ayu dan juga Boy William pemirsa mulai ditanya dengan kedekatan mereka, tunangan atau langsung nikah, bahkan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada mereka berdua, mereka sikat dengan pengeraman Haha, <laughs> yang penasaran seperti apa kocaknya, podcast mereka berdua, langsung aja deh, cus ke channel youtube nya Kishu tv yang pastinya roman-romannya bahagia banget nih kailana ya, juga cus Kishu tv boleh pendapat, but no bully Club Hormatin kemien orang lain yang boleh langsung blog aja. Nih. Jangan dibully ya pemirsa ini. Hanya konten ya, dari Ayu dan juga Boy yang gak suka boleh skip. Dan jangan sampai ada Bulian ya, apalagi sesama fans nih harus saling mendukung Ayu dekat dengan siapapun itu adalah pilihannya dengan siapapun mereka menikah itu adalah takdir dari Allah dan ya, sebagai fansnya hanya bisa berdoa yang terbaik untuk hubungan mereka berdua semoga kedepannya semakin erat semakin lengket dan pastinya ada keajaiban ya baik Ayu bau pun bau lihat saja romantisnya mereka berdua ini eh, pastinya cute banget ya agar sama semua ya penasaran banget nih seperti apa langsung ya main ke kisyo tv kita trending ya Oke okay, sahabat semua, masih banyak lagi informasi-informasi yang akan disajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan sampai di skip ya. Yang pastinya Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat, terupdate mengenai Ayu Tinting, dan juga kegiatannya sehari-hari. Mimin akhirnya selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin.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 You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil food. Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce <makes> my heart straight through I got issues in my head I like you <makes> aitu wit Amin. Amin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pak Haji, ayo Pak Haji makan. Ya, Pak Haji. ya. Gak boleh sih, Pak nggak mau deh emang nggak mau makan hehehe aleh ayo leh sini leh kebuli ninduk lah kang makan jeruknya manis banget tuh atuh salam nyinduk kayak biar enak dok mau nasi kebuli apa apaan ayam men portong allí ya kayak ini ini gitu. Apa namanya? Enak banget Hmm. di mana? di kayak ini gitu. Apa namanya? Enak banget Hmm. di mana? di kayak ini gitu.